Baik pemirsa kembali di pojok selikor telu-telu. Mendekati tanggal tua seperti ini, banyak sekali warga yang berbondong-bondong, bingung golek utangan, gawe nutup utang kono nutup utang kene. Bukan hanya itu, sing ngutangi pun melok bingung, mergosin diutangi, pikon sak nalika utangi ditage. Rokok klobot gambare codot, ngutange ngotot, nyaure alok. Pocok selikor telu-telu mbalik sak bare video iki. Kewa ini gua ingin duit, maka tinggi pural Tukwa iki locok, malah iso mau tumpain betino. DP 100 juta, oleh motor Ninja Mono Rongeu molas, CBR Rongeu 16 Roto-roto DP 100 juta, toh gua balik motor impian anda polo Gudangnya motor bekas berkualitas di wilayah Karisnenan Matiun Hanya ada di Muksin Motor Magetan Motor model PIAI enak ri Matic manual koplingan, gak enak ledok Motornya jelas api, resik, kualitas tak jamin juas Cek sosial medianya mulai Instagram, Facebook, YouTube, KPK, ad Maksin Motor Magetan Yuhu, kayak dipilih, blok.